oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan ah, semua dimanapun kalian berada di kesempatan malam hari ini saya lagi berada di jembatan pulau seliu ini bersama teman-teman kita lagi mancing-mancing ikan ikan tambak Cumi mungkin di kawan-kawan semua pasti ada perasaan bagaimana sih mancing cumi itu, dan gimana cubit makannya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri cara-cara uh, teknik warga Seliu atau saudara kita yang mancing di pelabuhan Pelanu, oke. Nah beginilah cara kita mancing cumi. Mungkin di antara kawan-kawan semua ada yang belum tahu cara-cara mancing cumi Kawan-kawan ah, yeah. bisa lihat sendiri dan bisa praktekkan di rumah, di, di perigi. suasana pelabuhan Pulau Seliu yang diterangi lampu-lampu di sepanjang dari uh, ujung pelabuhan sampai ke tepi pantai. Dan suasana Pulau Seliu pada malam hari ini terlihat uh, amat tenang airnya. Jadi uh, Ini ternyata rupanya ada teman juga nih satunya Ini namanya Saprina, Sapri. Nah. Sapri. Oke, okay. pemuda tampan asal Pulau Sudi. Nah, Ini dengar-dengar semalam katanya ada paling lima ikut nah. Gede-gede lah yang. keombangoya alun Coba tali enggak coba. Kawan kita nak lihat Jadi kawan-kawan ini eh uh, di sini sambil latihan. Jadi nantinya kita akan mengadakan sejenis lomba, lomba mancing cumi di pelabuhan atau di dermaga Pulau Seluyu. Mungkin kawan-kawan semua tahu yang sering ke seliu, yang sering jalan-jalan ke seliu, nih pelabuhan, eh pelabuhan. Kapal penyeberangan antar pulau seliu dan Teluk Gembira ini, kapalnya kalau hai, bisa lihat sendiri ini soal sana jadi kelihatan kelihatan cumi-cumi Bro. Ada apa, Bro? Jadi untuk kawan-kawan semua yang nonton video ini, jangan lupa doakan kawan-kawan kita ini mancing cumi supaya dapatlah setidaknya psycho aja lah doain Okay, mungkin itu dari saya pada malam hari ini. Eh lebih kurang saya mohon maaf apabila nanti ada Dapat cumi. Oi oh, ya dapat rupanya. Masya-Allah. Jang. Mana cumi nya? Itu masih ya. Tu ular jang kau ni. Oke, okay, mungkin itu dari saya. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya banyaknya dan bagikan video ini apabila bermanfaat.